Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Bunda Lesti tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah penjelasan persahabat yang kita dapatkan langsung dari Dokter Bedah, Dokter Gia Menjelaskan persahabatnya yang dialami oleh Bunda Lesti Kejiora Apalagi mengalami cekikan itu yang dikhawatirkan persahabat ya, signifikan banget kalau terjadi penekanan persahabat ya. Itu yang dikhawatirkan mengakibatkan terkena trakea atau vita suara. Apalagi yang dialami oleh Bunda Lesi Kejora seorang penyanyi persahabat. Kita berharap banget ya, mudah-mudahan Bunda Lesi Kejora mendapatkan keadilan yang seadil adilnya Kita dukung, kita support yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecinta lesti fati. Ada kalimat caption dituliskan juga di unggahan ini: disclaimer bukan dokter yang menangani Dedek Lesti. Dokter di sini hanya menjelaskan kemungkinan kemungkinan buruk akibat mencekik leher sesuai keahliannya. Paham ya? Jangan bilang menggiring opini lagi. Tujuannya biar siapapun tahu akibat fatal kalau melakukan perbuatan biadab seperti itu betul sekali persahabat ya kita harus tahu akibat buruk dari tentunya cekikan yang dialami oleh Bunda Lesti Kejorah komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Andrea Kalila mengatakan please ini tentang kemanusiaan tindakan yang dilakukan pelaku bisa membunuh semoga mendapat hukuman yang setimpal amin kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Tri Wahyuni Denis mengatakan Bismillah ya Allah berilah kesehatan untuk kejora kami jangan biarkan dia larut dalam kesakitannya terlalu lama kasihan abang L pas sudah kangen ingin digendong bundanya Amin ya mbak Syaikhin Amin mudah-mudahan persahabat ya bunda lesti cepat pulih cepat sehat kembali dan cepat bangkit, amin. Dan kita lihat juga persahabat jika berselanjutnya, ada postingan yang beredar saat Bunda Lesti kejora dirawat, lehernya memakai gips atau penyangga persahabat. Kita dibuat menangis kembali saat melihat potret ini. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi masalah ini, persahabat. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan respon yang sangat positif. Salah satunya dari akun Indah BMS, Indah BMS mengatakan semoga Bunda L cepat sembuh dan kedepannya apapun dan siapapun itu tidak membuat Bunda L tersakiti lagi. Amin. Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga bersahabat kita lihat di sini ada sebuah postingan dari L2W, ada sebuah kalimat yang diunggah. Tuliskan doa-doamu di kolom komentar untuk Lesti Kejora dan keluarga. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan untuk bangkit. Amin. Tuliskan yuk doa-doa kalian di kolom komentar bisa bersahabat ya. Mudah-mudahan doa kalian semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini untuk kesehatan, kesembuhan Bunda Lesti Kejora dan diberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Kemudian juga persahabat kita simak, di sini ada sebuah artikel dari mata-mata.com. Ada sebuah potret Irfan Hakim, persahabat dia. Ya. Irfan Hakim diberitahu sejak lama, Rizky Bilar selingkuh. Banyak netizen minta ingatkan Lesti Kejora. Kita simak persahabat artikel langsung dari mata-mata.com. Irfan Hakim mengaku sempat bertanya nih kepada Rizky Bilar soal isu sering gonta-ganti pasangan. Momen tersebut terjadi sebelum Bilar menikahi Lesti Kejora. Irfan Hakim mencoba mengkonfirmasi secara langsung lantaran dia mendapat laporan tak mengenakan tentang Rizky Bilar dari para netizen. Di video itu gue ngomong, banyak yang ngomong pas Lesti makin deket itu, banyak yang mention ke kita, mention ingetin dedek, dia Rizky Bilar suka selingkuh, kata Irfan Hakim di program FYV yang Tayang pada hari Senin kemarin bersahabat Kalau itu Rizky Bilar membantah tudingan tersebut Dia menegaskan tidak suka menyelingkuhi pasangannya Sampai akhirnya Irfan Hakim pun mempercayai Rizky Bilar Dia memberikan restu Lesti Kejora dan Rizky Bilar buat menikah Gue nanya saat itu, di video itu banyak yang ngomong lu suka selingkuh Gimana? Dia jawab, enggak Ya udah, titip dedek ya, ucap Irfan Hakim Meskipun Lesti Kejora juga mengaku kalau sudah sering diingatkan tentang perilaku buruk Rizky Bilar di masa lalu. Hal itu terjadi jauh sebelum mereka menikah. Lesti bilang, juga banyak yang bilang, Rizky Bilar suka selingkuh, tutur Irfan Hakim. Ini tentunya perasaan penjelasan dari Irfan Hakim juga di acara FYV Trans 7 mengenai diingatkannya tentang Rizky Billar yang suka berselingkuh persahabat ya Tetap kita doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Dan berikutnya persahabat kita lihat juga artikel lain Masih di akun Instagram yang sama Kali ini Roy Kiyoshi juga tentunya memberikan tanggapannya Kalau nggak ada Lesti Kejora Rizky Billar itu bukan siapa-siapa Itu langsung dari Roy Kiyoshi Roy Kiyoshi pun turut memberikan komentar ya Terkait kasus dugaan KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora dalam pertanyaannya, Roy Kielsi sempat menyebutkan bahwa Rizky Bilar semakin bersinar berkat Lesti Kejora. Rizky Bilar tuh gimana ya? Maaf ya, maaf banget. Kalau nggak ada Lesti Kejora, Rizky Bilar itu bukan siapa-siapa gitu. Ujar Roy Kielsi dilansir dari Intense Investigasi hari Senin kemarin. Tuh persahabat. Tentunya bayang sekali yang mengecewakan Rizky Bilar dengan perilaku dan tentunya perbuatannya yang sangat tidak profesional sekali dan pastinya tidak untuk dicontoh banyak orang ini sangat-sangat mengecewakan banyak fans, teman kerabat, pasti semuanya kecewa banget bersahabat kemudian juga kita lihat nih ada sebuah postingan dari Elfad21 ada sebuah postingan, ada yang tanya begini, seandainya Lesti sama Bilar pada akhirnya baikan, apakah kalian akan terima sebagai orang yang selalu bilang, stand for Lesti? Apakah kalian akan kecewa lagi seandainya ini benar-benar terjadi? Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Pertanyaan ini membuat saya berpikir, Iya, apakah semua akan baik-baik saja pada akhirnya? Ataukah akan baik dengan cara tak lagi bersama? Jawaban simpel begini. Sebagai orang yang peduli, empati, simpati, rasanya akan berlebihan jika harus mengatur ke dalam ranah pribadi. Apapun keputusan yang akan terjadi, apapun ketentuan yang akan diambil, apapun jalannya, semua terserah pada keduanya. Jangankan hanya netizen yang hanya tahu dari media sosial. Keluarga saja hanya bisa memberikan nasihat, saran, dan wejangan-wejangan. Selebihnya, itu urusan rumah tangga harus diselesa diselesaikan dan disepakati berdua. Rasanya tidak baik kalau ada yang ikut campur dengan harus memaksakan kehendak. Agar stand for itu bentuk dukungan bahwa tidak dibenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Verbal dan fisik keduanya sama-sama menyakitkan. Sama-sama berpengaruh buruk untuk korban Tanggar Stanford Lesti sebagai bentuk kepedulian Bahwa setiap orang yang menjadi korban KDRT harus mendapatkan keamanan Keadilan, dukungan penuh dalam artian bukan malah begini Eh berkata dalam rumah tangga malah dibawa-bawa ke ranah polisi Gak diselesaikan secara kekeluargaan Big no Salah besar, jika sudah menyangkut keselamatan, harus siapapun untuk mencari perlindungan dan minta keadilan. Bahkan sampai ada perempuan berkisah untuk mewadahi orang-orang yang tidak berani berbicara terkait kesakitan kesakti Kesakitan perempuan yang selama ini dianggap tabu untuk diceritakan. Perempuan berkisah juga menghadirkan konseling gratis itu. Ini sebagai pertanda bahwa perempuan hanya sedikit yang berani berbicara Salah satunya Bunda Lesti Keputusan yang diambil sangat tepat banget Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu Tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu SWT Berikutnya juga persenabat ya Dari fanbase lain, tim Lesti Fatih Lovers Mengunggah sebuah kalimat juga Mau happy ending, mau sad ending Aku siap, aku pasrah Semua ku kembalikan ke sang pemilik Yaitu Allah Subhanahu SWT Aku percaya apapun itu, pasti yang terbaik. Semua pasrah, persahabat ya. Mau bagaimanapun, tentunya kita menunggu keputusan dari idola kesayangan kita. Berikutnya juga, persahabat, jangan lupa, tanggal 6 Oktober hari Kamis bakal ada tentunya pemanggilan Rizky Bilar ke Polres, Jakarta Selatan